Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang keempat yang mampu dan bisa melunasi hutang di tahun 2021. Jika kartu support energi sudah kita dapatkan, ini saja kita mengambil kesimpulan Sembulan, kartu simpulan, yang memperkuat satu ramalan zodiak yang mampu melunasi utang di tahun 2021 dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya baik di sini kartunya sudah kita dapatkan kini saatnya kita membuka dan membacanya untuk zodiak yang pertama adalah 9 of 1 ataupun 9 tongkat untuk zodiak yang pertama yang mampu melunasi hutang di tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Libra di sini digambarkan bahwasanya seorang libra akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang banyak di tahun 2021, yang di mana di sini seorang libra akan mampu mengerjakannya dengan disiplin dengan penuh tanggung jawab dan di sini seorang libra mengerjakannya seorang diri tanpa mengharapkan dan bergantung kepada orang lain dan di sini juga digambarkan bahwasanya seorang libra merupakan sosok seseorang yang penuh tanggung jawab dan Seorang liba di sini tidak tertutup kemungkinan akan membuka usaha sampingan, usaha tambahan yang dimana mana di sini tujuannya untuk meningkatkan keuangan. Dan seorang liba akan mampu melunasi hutang di tahun 2021. Dan untuk kartu support energinya adalah Page of Cap. Secara umum Page of itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan sosok seorang libra merupakan sosok seseorang yang perlu kerja keras di tahun 2021 dikarenakan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan dikarenakan membuka usaha yang lebih dari satu yang dimana disini seorang liwa akan didukung disupport serta didoakan oleh seorang anak liwa sendiri dan untuk kartu kesimpulannya adalah belum Magician secara umumnya the magician itu diartikan mahir dalam hal-hal yang disentuh mahir dalam melakukan segala hal mahir dalam melakukan segala sesuatu dan mampu melakukan semua tanpa bantuan orang lain dan jika kartu The Magician kita gabungkan dengan kartu zodiak yang pertama di sini menggambarkan sosok seorang Libra merupakan sosok seseorang yang mampu melakukan semua pekerjaan di tahun 2021 dengan ide dan cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain yang dimana di sini dampaknya akan positif kepada keuangan. Hingga di sini digambarkan seorang Libra akan mampu melunasi hutang di tahun 2021 dengan dukungan dan support dari anak Libra sendiri. Dan untuk zodiak yang kedua adalah second of pentacle ataupun tujuh koin untuk zodiak yang kedua yang mampu melunasi hutang di tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Leo di sini digambarkan bahwasanya saya seorang Leo akan mempunyai satu peluang dan melihat satu peluang usaha untuk membuat suatu pekerjaan yang dimana hasilnya akan mendapatkan positif kepada keuangan yang dimana juga juga di sini hasilnya akan berdampak positif kepada karir serta kehidupan leo sendiri. Di sini juga seorang Leo akan selalu menatap masa depan, yang dimana disini sini seorang Leo akan terus berjuang dan mampu melihat satu peluang untuk membuka usaha yang tujuannya untuk meningkatkan keuangan kehidupan. Dan di sini seorang Leo digambarkan bahwasanya akan mampu mengasih utang di tahun 2021 dengan usaha yang ia miliki dan dengan pekerjaan serta dengan kegigihan yang ia lakukan di tahun 2021 dan untuk support energinya adalah King of Pentacle secara umumnya King of Pentacle diterapkan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa dan seseorang yang lebih tua dari Leo sendiri dan di sini menggambarkan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang mampu melihat masa depan dan selalu melihat masa depan selalu melihat peluang usaha untuk meningkatkan keuangan kehidupan yang dimana di sini seorang Leo akan didukung serta dimotivasi oleh seorang orang tua Leo sendiri, sahabat Leo, dan orang-orang terdekat Leo sendiri. Dan jika kartu The Magician kita gabungkan dengan joget yang kedua di sini menggambarkan, sesok seorang Leo merupakan sosok seseorang yang selalu berjuang dan melihat satu peluang usaha, dan mengambil pulang itu serta tidak menyiniakannya untuk meningkatkan keuangan yang dimana di sini didukung oleh seorang orang tua. Dan di sini seorang Leo mempunyai tujuan untuk melunasi hutang serta meningkatkan keuangan di tahun 2021. Dan untuk zodiak yang ketiga adalah three of one, ataupun tiga tongkat. Untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aries yang dimana di sini digambarkan bahwasanya seorang Aries merupakan sosok seseorang yang mampu melunasi hutang di tahun 2021 dan disini sini digambarkan bahwasanya karir pekerjaan Aris akan meningkat di tahun 2021 di sini digambarkan bahwasanya seorang Aris akan memiliki serta mendapatkan tiga tawaran pekerjaan yang dimana di sini akan bernilai positif serta berdampak positif kepada keuangan dan kehidupannya di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Aris akan membuka usaha cabang usaha tambahan yang tujuannya untuk meningkatkan kehidupan di tahun 2021 dan Di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Aris merupakan sosok seseorang yang suka berbagi yang dimana di sini pintu rezeki seorang Aris akan terbuka di tahun 2021. meskipun seorang Aris mengalami kesusahan dan meskipun seorang Aris mempunyai utang seorang Aris merupakan sosok seseorang yang dermawan sehingga pintu rezeki akan terbuka dan di tahun 2021 seorang Aris akan mampu melunasi hutangnya yang dimana di sini atas berkat usaha dan dukungan dari keluarga Aris sendiri dan untuk support energinya adalah page of one secara umumnya page of one itu diartikan seorang anak dan disini menggambarkan sosok seorang aris merupakan sosok seseorang yang mampu mendonasi hutangnya. karena kan disini seorang aris dapatkan peningkatan keuangan kehidupan serta peningkatan karir yang dimana sini seorang anak selalu mendoakan serta mendukung seorang aris untuk lebih giat lagi dan lebih giat lagi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bagus, keuangan yang lebih bagus di tahun 2021 dan jika kartu The Magician kita gabungkan dengan Zodiac Aris, di sini menggambarkan sosok seorang Aris merupakan sosok seseorang yang mampu serta bisa menjalani setiap pekerjaan yang dimana hasilnya akan berdampak positif kepada keuangan kehidupan, dan di sini selalu didukung oleh seorang anak Aris, keluarga, serta di sini seorang Aris akan mampu melunasi hutangnya di tahun 2021 dan untuk zodiak yang keempat adalah 10 of cup ataupun 10 ya untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio yang dimana di sini digambarkan seorang Scorpio akan melunasi utang di tahun 2021 yang dimana di sini digambarkan bahwasanya seorang Scorpio akan mendapatkan sebuah kejutan mendapatkan rezeki yang sangat tidak Scorpio duga-duga yang dimana di sini seorang Scorpio dapat pekerjaan usaha yang sangat bagus berdampak positif kepada kehidupan yang dimana di sini berkat doa dan dukungan dari sebuah keluarga pasangan serta anak-anak Scorpio sendiri dan di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Scorpio akan mendapatkan sebuah keturunan yang dimana di sini merupakan suatu rezeki kepada Scorpio sendiri dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacles. Secara umum, Queen of itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya, dan di sini menggambarkan seorang Scorpio akan mendapatkan sebuah kejutan, yaitu dalam berupa bentuk usaha, bentuk pekerjaan, yang dimana di sini akan menampak positif kepada keuangan kehidupan Scorpio sendiri, dan di sini tersebut datang dari seorang pasangan ataupun melalui pasangan Scorpio sendiri, yang dimana hasilnya akan sangat maksimal dan Seorang Scorpio bersama pasangan akan mampu melunasi utang di tahun 2021. Dan jika kartu the Magician kita gabungkan dengan kartu zodiak yang keempat di sini menggambarkan sosok seorang Scorpio dan pasangan akan sama-sama berjuang untuk melunasi utang di tahun 2021. Yang dimana di sini seorang Scorpio bersama pasangan akan mendapatkan sebuah pekerjaan yang sangat berdampak positif kepada keuangan serta kehidupannya. Dan di sini bisa kita simpulkan Empat zodiak yang mampu melunasi utang di tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Libra Selanjutnya zodiak Leo Selanjutnya zodiak Aries, Dan selanjutnya adalah zodiak Scorpio Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang mampu melunasi utang di tahun 2021 Semoga bermanfaat Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian Agar yang lain juga tahu informasi ramalannya Akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum